terima kasih terima kasih kembali rez terima kasih coba kembali ya rez kok kok aku baik mana request. Masih juga bio Siapa? siapa? ya. cuci jangan cuci yang biar biar biar